Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belowvers, talented lovers, di Lovers pun Anda berada. Selamat pagi kembali di PV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia pastinya dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa rasah hebat untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Min akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya kabar bahagia dari idola kita. Apalagi di Jumat yang berkah ini sahabat ya Masya Allah, semoga sehat selalu untuk kita semua. Selalu diberikan kebahagiaan dan apapun segala urusannya Semoga selalu diberi kemudahan Amin Kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali untuk warga Konoha dan Leslar semuanya Alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini Tepat tanggal 24 persahabat ya Masya Allah Alhamdulillah, happy Monster ya untuk Leslar di seluruh dunia nih Masya oh, banget ya pokoknya kita bahagia sekali Semoga idola kesaingan kita semakin bahagia dan rumah tangganya langgeng. Kita juga sebagai fans sejati, mudah-mudahan selalu kompak dan solid Sehat selalu, bahagia selalu, amin Kita lihat persahabat ya di momen yang diunggah oleh akun Sabadoting underscore Leslar momen di mana saat Papa Bilar dan Bunda Lesti ini lagi PDKT nih persahabat ya Masya Allah dan kita simak juga di kalimat caption panjang yang dituliskan Assalamualaikum morning tanggal 24 bulan 7 yang ke 23 kali sesuai dengan arti tanggal itu sendiri 24 bulan 7 atau sama dengan 24 jam 7 hari Dan doaku semoga cinta kalian seperti tanggal itu Tidak ada satu detik pun yang terlewati Begitupun dengan kita dari 24 jam 7 hari kami Tidak ada yang bisa menggantikan kalian di hati kami Sehat dan bahagia terus buat kita semua Amin Asyarakat ya Kita aminkan doa-doa baiknya untuk kita semuanya Semoga doa baik dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Tentu bersahabat ya Kita bahagia sekali pas banget nih tanggal 24 di hari Jumat yang berkah Apa nih doa kalian untuk Leslar? Tentunya tulis di kolom komentar doa baik kalian bersahabat ya Semoga kita semua tetap kompak dan solid sebagai fans sejati dari Leslar Lovers Banyak doa yang diberikan di postingan ini kita lihat persahabat dari Purnama Lesla Lovers mengatakan, Masya Allah, di Montseri kali ini pas seperti pertama kali mereka bertemu. Jumat tanggal 24 yang sangat istimewa. Benar banget persahabat ya, tepat tanggal 24 di hari Jumat yang istimewa. Berikutnya persahabat dilihat juga komentar dari akun Sinta Leslar Saudi, Waalaikumsalam, amin. Happy Monster Leslar yang ke-23. Moga Leslar lovers semakin solid dan kompak dalam mensupport idolanya. Semangat, amin. Semangat terus ya untuk keluarga Konoha. Selalu mendukung, selalu mensupport idola kesayangan kita. Kemudian, persahabat, mereka berbahagia juga yang kita dapatkan. Alhamdulillah, persahabat ya. Bilovers juga merayakan anniversary yang ke 7 tahun Masya Allah banget ya Pokoknya happy-nya double banget nih hari ini Karena bakal ada kejutan spesial Nanti jam 2 siang Papa Bilar akan live Instagram bareng Bilovers Persahabat ya Ini di akun Bilovers_ofc underscore OFC Bersama Rizky Bilar sebagai presiden Bilovers, Masya Allah kita simak di info Yang dikabarkan oleh Akilah Aprilian Hai Belovers, akan ada yang spesial di hari spesialnya Belovers yang ketujuh tahun, tanggal 24 Juni 2022, jam 14.00 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang, bersama orang yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan presidennya Belovers, Rizky Bilar akan live di Instagram Belovers underscore OFC. Kita akan seru-seruan bareng dan akan ada giveaway-nya juga loh. Tuh, bersahabat, bakal ada giveaway juga. Seru-seruan bareng, Bapak Bilar, hari ini jam 2 siang, merayakan Anniversary first yang ke-7 tahun sekaligus ya, Happy Month Seri Leslar yang ke-23. Masya Allah, bapak kebangga bahagia, dan selalu happy dibuat oleh idola kita. Kemudian juga bersahabat, disimak, ini ada info juga nih dari abang underscore l couple media of the years 2022 dan juga masuk nominasi persahabat ya di kategori couple media of the years 2022 ini langsung dari google kita wajib dukung persahabat ya mudah-mudahan idola kesayangan kita mendapatkan predikat sebagai couple media of the years tahun ini doakan support jangan lupa juga untuk voting persahabat ya untuk linknya ada di bio akun Instagram Ambang_L. underscore L Kalian langsung aja mampir, klik di bio linknya Langsung voting Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Kemudian persahabat disimak juga ada gambar bahagia juga nih momen spesial yang kita dapatkan di acara kondangan Saat Bunda Lesti menghadiri acara pernikahan ya di kota Bandung Beberapa hari yang lalu nih persahabatnya, Masya Allah kita bangga banget dengan penampilan Bunda Lesti yang seperti pejabat Cantik Anggun memakai kebaya Sunda Pokoknya bahagia sekali dibuatnya Masya Allah Kemudian juga persahabat ya Alhamdulillah Bunda Lesti sudah mempersiapkan hewan kurban Ada nama Rizky Bilar Dan Lesti kejora nih persahabat ya Ada satu ekor sapi Sudah disiapkan untuk kurban Masya Allah, berkah terus ya untuk Leslar Bahagia sekali Masya Allah, mudah-mudahan rezekinya selalu lancar Kita semua juga mudah rezeki yang selalu berikan kelancaran, bersahabat ya Kita doakan, kita support dan kita dukung yang terbaik buat idola kita Dan pastinya kita juga masih menunggu kejutan dan cidukan vitamin terbaru pagi hari ini Apalagi di hari spesial kita semuanya Leslar dan Belovers, mudah-mudahan ya kita semua tetap kompak dan solid Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh